Aku Ratih, satu-satunya anak perempuan dari empat bersaudara yang hidup di keluarga sederhana. Tiap hari, sepulang sekolah pekerjaanku ialah membantu ibuku membuat kue untuk dijual esoknya di kantin sekolah. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, membuatkan ayah kopi, semua menjadi kewajibanku tiap hari Suatu hari, Ratih yang bener dong. Lihat nih, ini masih berdebu gini. Iya, oh. maaf Bu, lemes. Ibu jangan kalau gitu sama Ratih. Kasihan dia, diam, gak usah ikut campur, baca aja koranmu itu sampai mampus. Tapi Bu Ratih, Ratih. Buatkan ayah kopi, teh Supaya cepat mampus dia ya. Tati, tolong buatkan ayah kopi ya Iya, iya, sebentar Lagi, tambah cuciannya Apa itu apa? Kamu akan apa-apa, nak? Enggak, pak Sekolah, udah sampai SMP jalan, aja nah, bisa Udah dong, bu, Jani marahin terus anak kita, kasian ya Maaf Buat apa kamu sekolah? Untuk meraih cita-citaku, bu Cita-cita? Paling juga nanti lulus, bantuin ibu bu, jualan di pasar udah dong, bu, udah Ayah tuh emang ayah pernah bayar uang bulanan sekolahnya? Pernah! Orang kerja aja baca koran aja kok, dari pagi sampai sore baca koran aja Duh ibu ini ngomel aja terus kerjaannya, kasihan anak kita bu Dia tuh jalan aja gak bener apa yang mau dikasianin maaf, maaf Maaf, Cari uang dong udahlah mending kamu bantu ibu kerja buat bayar utang kita Kita tuh banyak banget hutangnya, gak usah kamu sekolah lagi Harusnya kayak gitu sama Rati. Terus harusnya kayak gimana? Gimanapun juga dia tetap anak kita, bu. <tuh> iya, ibu tahu. Tapi gimana? Ah, oh, udahlah. Capek aku ngomong sama kamu. Udah, aku juga capek. Selama ini, aku selalu menurut dengan semua perintah ibuku. Tapi, aku juga manusia. Aku berhak atas hidupku. Setidaknya, aku hanya ingin bahagia dengan meraih impianku. Ibu, Bapak, maaf, suka harus pergi seperti ini. Bu, ibu tahu nggak anak kita pergi dari rumah ini? Semua tuh gara-gara ibu kamu terus aja marahin dia Kamu nggak pernah mikirin pasal dia kayak gimana. Coba pikir sekarang, gimana kita harus cari dia? Bu, jawab dong. Hmm. Ah, gak ada gunanya aku ngomong sama kamu. Nanti juga dia pulang sendiri. Ya udah, kalau Ibu mau bakat latih biar Bapak saja mencarinya sendiri. Yaudah hati -hati ya udah, sana. Hati-hati ya. Oh, ada polisi. di dimana? Nati? Iya. Nah, ternyata kamu sudah bangun ya. Uh, om minta maaf ya sama yang kemarin om udah nyerepet kamu. Kalau om boleh tahu orang tua kamu di mana? Orang tua saya di kampung om. Jadi saya kesini tuh kabur. Loh? gimana kalau saya anterin aja kamu ke rumah orang tua kamu? Eh. Gak usah om, jadi gimana kalau misalnya saya kerja di sini aja? Kerja? Kamu udah gak sekolah? Saya sih kelas 3 SMA, tapi pendidikan saya terputus gitu aja om Yaudah, kalau emang gitu mau kamu, besok kamu udah mulai sekolah Semua pendaftaran om yang biayain om yang tanggung semuanya Sekali lagi makasih ya, ya om ya. ya, permisi dulu ya Ya om ya. Nah, jadi ini sekolah baru kamu Wah. Bagus nggak? Bagus banget, Pak Ya bagus, semoga ya kamu senang di sini ya, rajin belajar kasih ya, Pak Ya udah, masukin dulu ya Bagus ya, Pak, Baik. sekolahnya Udah, lumayan lah Sekarang kan terus diperbaiki, hmm. diperbaiki Kebunnya udah ditata Itu ya, nanti, nanti kelasnya di sini ya Oh ini ya, Pak ya, Silahkan, silahkan Terima kasih ya, Pak ya, ya. Rati? Rati? Iya pak Nah, gimana sekolah pertama kamu nanti Bagus banget pak, sekolahnya gede, luas Terus juga cara ngajarnya bagus banget Ya udah, kalau kamu udah seneng sekolah itu Kamu belajar yang rajin ya Biar nanti sukses terus dapat universitas yang kamu ingin ya Pasti, Sekarang ya. bapakmu ke kantor dulu Soalnya masih ada pekerjaan nggak bisa berpacaran ya? begitu okay, nah. ya, deh Pak, Pak dulunya okay, rata motor, ya. tahu kenapa ya bapak manggil saya ke sini? Uh, ini Narate ya, uh, anda setelah berusaha belajar dengan baik di sini ternyata anda bisa meraih menjadi anak yang berprestasi gitu ya. Uh, selamat untuk ya. anda Sampai bisa prestasi ya. Bapak. dan selanjutnya ini kabar gembira untuk uh, Narate karena anak yang berprestasi itu akan diusulkan untuk mendapatkan Biasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu ya. Oh, serius, ya, Pak? Iya, ya. ya, benar, benar, benar. Oh, banyak, banyak ya Pak ya biar sukses sampai nanti. Iya, Pak. Ya, ya, terima, kasih, ya, Pak. <tis> <tis> ya, terima kasih ya, Pak ya. <tis> ratih Terus kamu udah keterima di universitas yang kamu ingin Makasih ya pak, ini juga ber berkat bapak yang udah sekolahin ratih Terus udah sampai ratih bisa dapat di universitas terbaik di Denpasar Ya udah, selamat ya Terus gimana nih sekarang kamu mau diantar pulang ke rumah orang tua kamu? Kayaknya ratih bakalan pulang aja deh pak Soalnya udah kangen banget sama ibu dan bapak Udah, sekarang kamu siap-siapin dulu kemas-kemasin barang kamu Nanti bapak yang antar. Iya, Pak. Ratih ke kamar dulu ya. Om Swastiastu. Bapak? Ratih? Bapak? Kemana aja kamu sama ini, nak? Bapak khawatir sekali sama kamu, nak. Ratih ke Denpasar, Pak. Pak Sutomo ini yang melewat Ratih dari Denpasar. Oh iya? Oh, dari ya. Saya kebetulan dirawat nanti sama ini depan pasrah. ya ampun pak, terima kasih sekali sih tidak tahu harus bagaimana membalas jasa bapak. mari kita ngobrol di dalam dulu uh, pak. maaf pak, kebetulan saya ada kegiatannya harus tidak bisa saksi. kenapa nggak mampir dulu pak? buru-buru sekali pak, ayo pak kita mampir dulu. ada kegiatan, saya di kantornya. kalau begitu terima kasih banyak ya, ya pak rasi. selama ini. saya juga terima kasih banyak bapak. ya pak, mari pak ya. hati-hati ya, ya. ya pak. ya pak. akhirnya. terus gimana dengan sekolah kamu sekarang nak? Sekarang Ratih udah keterima di universitas yang bagus banget di Denpasar, Pak. Serius? Iya, dan di sana Ratih dapat beasiswa. Aduh, Bapak bangga banget sama kamu, Nak. Ibu kamu juga pasti bakal. Oh iya, ibu mana, Pak? Di dalam? Pak, ibu mana? Nak, ibu kamu udah nggak hmm. ada. Ayah, masa depanku memang akan terasa manis seperti gula. Namun akan terasa pahit jika orang yang paling kusayang telah tiada.